Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pertama bersama saya, ratna Posvitasari. Kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang kenapa sih kamu tuh harus nulis gitu ya? Kan banyak ya di antara teman-teman yang mungkin pengen nulis, tapi kenapa sih harus nulis? Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, kenapa harus menulis? Kalau menurut Imam Ghazali, kalau kamu bukan anak raja. Dan bukan anak ulama besar, maka menulislah. Nah itu kalau kata dia nih. Tapi emang kenapa sih gitu ya? Jadi kalau misalnya teman-temannya gagasan gitu ya, atau punya pemikiran-pemikiran gitu, eh, kadang kalau misalnya bukan orang-orang yang mungkin punya frek kali ya, agak susah nih buat menyampaikan apa sih maksud kita gitu ya, secara lisan kan mereka bingung. Jadi buat teman-teman yang mau melatih berbicara bisa dengan menuliskan yang pertama gitu ya karena dengan nulis nanti uh, bisa nih, salah satu cara buat menyampaikan gagasan kemudian selanjutnya uh, dalam menulis itu harus uh, ada aturan aturannya gitu ya kenapa seperti itu karena yang pertama setiap tulisan kita pasti akan dihisap oleh allah subhanahu wa taala kemudian tulisan kita juga itu kan uh, tujuannya untuk ngasih informasi, ya, yang bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Yang ketiga, dengan menulis, kita bisa menyampaikan gagasan nih kepada pembaca, karena kan kalau mereka udah tersampaikan gagasan, mereka akan punya kepercayaan dan pengetahuan, gitu kan ya, kepada kita, gitu ya. Karena kepercayaan atau pengetahuan seseorang tentang sesuatu, dia pasti dapat mempengaruhi sikap mereka, dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku dan tindakan mereka terhadap sesuatu. Yang keempat, menulis juga menjadi sarana komunikasi terpercaya. Selanjutnya lagi, kenapa sih harus menulis? Jadi kan menulis itu kayak kemampuan dasar gitu ya buat kita. Kalau nah, dari kecil udah jadi nulis kayak A B C D E F G, seperti itu. Nah, jadi berarti itu adalah sebuah kemampuan dasar. Kemudian dengan menulis juga bisa jadi bukti sejarah, membantu bukti sejarah gitu loh, jadi kan kalau sejarah-sejarah itu bisa sampai sekarang ada, dan kita tahu karena dituliskan, dengan nulis bisa menjadi bukti sejarah oke selanjutnya yang ketiga adalah bisa ngasih manfaat pada orang lain karena dengan kita nulis nih, kita bisa ngasih manfaat nih, manfaat ilmu buat orang lain, atau orang yang terinspirasi sama tulisan kita gitu jadi yang keempat, bisa sarana komunikasi selanjutnya bukti keahlian, jadi kadang kalau misalnya buat sertifikasi gitu kan, butuh tuh karya-karya teman-teman seperti apa yang udah ada, jadi itu bisa menjadi salah satu bukti keahlian yang keenam sebagai sarana untuk mengembangkan diri karena dengan teman-teman nulis, jadi sadar bahwa teman-teman tuh bisa nulis ini loh, bisa tahu punya pengetahuan ini loh, seperti itu, jadi bisa sebagai sarana untuk mengembangkan diri. Kemudian juga bisa terkenal ya, karena kadang ada beberapa, bukan kadang sih e, penulis kadang dikenal karya-karyanya, tapi orangnya kadang nggak tahu yang mana gitu ya. Jadi karya dikenal tuh sama banyak orang dan bisa berpotensi juga bisa jadi passive income. E, ini juga bisa menghasilkan uang, kemudian mengalukan hobi dan terakhir meningkatkan konsentrasi. Oke, sampai sini dulu. Materi kita hari ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.